Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Amalkan surat Al-Ikhlas bersama surat lainnya di enam waktu ini. 1. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali waktunya bebas. Dari Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu Anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Hadis Riwayat Ahmad 3.437 2. Dibaca ketika mengerjakan Salat Sunnah Fajar Qobliyah Subuh. Ketika itu, surat Al-Ikhlas dibaca bersama surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu s.a.w. membaca ketika salat sunnah kabliyah subuh yaitu surah Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis Riwayat Muslim nomor 726. 3. Dibaca ketika mengerjakan salat sunnah bakdiyah maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada salat dua rakaat Badiyah maghrib dan pada salat dua rakaat Kabliyah subuh. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 431. 4. Dibaca ketika mengerjakan salat witir tiga rakaat. Dari Ubay bin Kaab, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya melaksanakan salat witir dengan membaca surat Al-Ala. Surah Al-Kafirun, dan Surah Al-Ikhlas. Hadis Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. 5. Dibaca ketika mengerjakan salat wajib pada maghrib pada malam Jumat. 6. Salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Semoga Allah beri taufik dan hidayah.